Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat lesti lovers dimanapun kalian berada selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube lesti fati update yang akan memberikan informasi terbaru mengenai bunda lesti kejora. Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Biar makin semangat kita lihat foto Abang El kan di masya InsyaAllah Abang Fatih yang selalu membuat kita semangat yang selalu membuat kita Happy mudah-mudahan ya Abang L di sana sehat-sehat bersama Bunda dan keluarga dan semoga Bundanya juga menemukan jalan keluar yang terbaik dari permasalahan yang terberat ini kita lihat juga tersebut kalimat caption yang dituliskan oleh akun Lesti al yang Epsi sayang Masya Allah anteng banget nih ibadah umrohnya enak ya sayang di rumah Allah Masya Allah luar biasa banget ya Alhamdulillah kita selalu melihat kebahagiaan lewat postingan cidukan-cidukan BBL di Mekkah luar biasa berikutnya para sahabat, kita lihat juga ada sebuah kabar viral untuk masalah KDRT lesti kejora ini jadi evaluasi program edukasi ke masyarakat dan tentunya berita ini persibet ya masuk ke dalam isu nasional Menteri PPPA sebut kasus KDRT lesti kejora jadi evaluasi program edukasi ke masyarakat berita dari tempo.co Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ingusti Ayu Bintang dan Mawati mengatakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami selebritas Lesti Kejora oleh suaminya Rizky Bilar bakal menjadi bahan untuk mengevaluasi program edukasi KDRT di masyarakat kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh akun for Lesti. Berita ini masuk ke dalam isu nasional. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menjadikan kasus ini sebagai perubahan untuk edukasi KDRT ke masyarakat. Ini merinding banget persobatnya sekaligus sedih juga. Semoga dibalik semua penderitaan Lesti ini ada hikmah. Yang luar biasa untuk dirinya, anaknya, dan keluarga besarnya. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Kemudian juga, bersahabat ada sebuah artikel yang kita dapatkan dari Detik News. Status Rizky Villar di kasus dugaan KDRT ditentukan usai pemeriksaan. Kita simak artikelnya. Nanti dari keterangan dia atau Rizky Bilar baru nanti penyidik bisa menentukan langkah selanjutnya berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi yang lain Keterangan dari hasil visum, keterangan dari pelapor atau korban dalam hal ini, ucap Zulfan Yang jelas, unsur pidananya dalam kasus ini sudah ditemukan sudah ada ya, kemudian tinggal unsur penetapan tersangka itu kan minimal dua alat bukti tambahnya. Zulfan pun meminta pihak Rizky Bilar bersikap kooperatif dalam rencana pemeriksaan pada hari Kamis. Tanggal 13 bulan 10 pihak kepolisian berharap tidak ada lagi penundaan pemeriksaan terlapor. Karena kan dia harusnya minggu lalu ya, cuma dia dengan alasan tertentu katanya ada kegiatannya yang lain. Meminta melalui pengacaranya menyampaikan kepada penyidik untuk ditunda tanggal 13 Oktober. Kita harapkan tanggal 13 bisa hadir ya tepat waktu tutur Zulfan. Mudah-mudahan ya hari Kamis Rizky Bilar itu datang ke kantor polisi untuk Menjalani pemeriksaan Kemudian kita simak juga Persahabatnya postingan Bunda Lesti Insya Allah Selalu bikin kita sedih dan terharu. Ini postingan foto lama persahabatnya Jangan salah paham Kita hanya bisa mendoakan untuk Bunda yang Mudah-mudahan selalu kuat Kita yakin Bunda Lesti Adalah wanita yang hebat Dan mampu melewati Masalah yang besar ini Selanjutnya, persahabat, ya, ada kabar juga dan informasi dari AKP Nurma Dewi mengenai pemeriksaan salah satu penjaga rumah Rizky Bilar. Ini persahabat, ya, ternyata kita mendapatkan info persahabat, ya, untuk penjaga rumah Rizky Bilar itu tidak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan oleh kepolisian. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh akun pecinta lesti Lestifati. Oh, nggak dateng. Kenapa ya? BTW, makasih ya onti atas infonya. Tunggu persahabat ya. Kita lihat juga tanggapan komentar dari akun solis 71 mengatakan, Di briefing dulu biar lancar jawabnya. Tapi saya yakin kalau oji anak lugu di depan pak polisi takut untuk berbohong. Percayalah, Allah tidak tidur. Wow. Kita lihat juga persahabat ya dari akun Rika satu 14 Mungkin pihak Ono masih butuh waktu buat briefingin Oji biar nggak keceplosan. Secara Oji kan anaknya polos dan jujur banget. Jadi masih butuh waktu buat training Oji cara ngejawab pertanyaan polisi. Itu beberapa tanggapan mengenai tidak hadirnya salah satu penjaga rumah Rizky Billar. Berikutnya kita lihat juga diunggahan Yudi Revan sebagai kakak Rizky Bilar Satu jam yang lalu mengunggah postingan BBL dan Ibu Rosmallah Dewi Namun ada sebuah kalimat juga yang diposting Satu hal yang selalu aku ingat bahwa daun jatuh pun sudah diatur oleh Allah Apalagi jalan hidup kita dan setiap ketetapan pasti yang terbaik jadi tetap semangat dan ikhlas, semoga selalu diridhoi setiap langkah kita. Amin. Wow, ada juga persahabat ya, unggahan dari Bang Bubi Suarez sebagai kakak Rizky Bilar, menuliskan sebuah kalimat persahabat. Kita hidup pada zaman di mana orang lain menilai kita tanpa tahu kita yang sebenarnya. Maka belajarlah menjadi pemaaf. Berhentilah menjadi pembenci, dan teruslah belajar memperbaiki diri. Itu kalimat yang diunggah persahabatnya dari pihak Rizky Pilar. Tetap kita doakan yang terbaik untuk mereka, lesti pilar apapun keputusan yang diambil. Sekali lagi, kita hanya bisa mensupport dan selalu mendoakan yang terbaik. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti, kejora tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.